Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Di sini saya akan memberitahu sebagian dari cara kerja mesin dua tak. Tapi sebelum kita lanjut, baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Dalam munculnya mesin pembakaran dalam, mesin dua tak dua langkah adalah salah satu mesin yang paling sederhana, yang hanya sedikit bagian yang bergerak. Di antaranya adalah poros engkol, piston, dan beberapa lainnya. Di mana pada mesin dua tak ini, tidak memakai klub palap dan noken as camshaft seperti di mesin empat tak. Sebagai gantinya, mesin dua tak memakai membran yang berada setelah karburator. Keunggulan daripada mesin ini membuat mesin dua tak menjadi ringan, juga sederhana dan lebih murah untuk diproduksi. Selain itu karena mesin dua tak dalam satu putaran, Gremsaf melaksanakan empat siklus yaitu hisap, kompresi, ekspansi dan buang. Mesin 2 tak ini lebih responsif dan mempunyai akselerasi yang bagus. Akan tetapi, mesin ini mengeluarkan tenaga yang lebih besar pada saat RPM tinggi. Sehingga membuat mesin ini mengonsumsi bahan bakar yang lebih banyak. Kombinasi ringan dan dua kali kekuatan memberikan mesin 2 tak ini rasio lebih besar jika dibandingkan dengan mesin 4 tak. Berikut adalah langkah dari mesin 2 tak, satu yaitu Langkah hisap dan kompresi Ketika piston bergerak dari titik mati bawah TMB ke titik mati atas TMA, ruang yang berada di bawah piston akan menjadi pakum Akibatnya campuran bahan bakar, udara dan oli terhisap ke dalam ruang tersebut Sementara pada ruang bagian atas piston terjadi langkah kompresi sehingga temperatur dan tekanan dari campuran udara dan bahan bakar tersebut meningkat. Ketika 5-10 derajat sebelum TMA, busi menghasilkan percikan bunga api, sehingga campuran bahan bakar dan udara yang temperatur dan tekanannya telah meningkat, akan menjadi terbakar dan meledak. Langkah selanjutnya yaitu langkah ekspansi dan buang. Hasil dari pembakaran tadi membuat piston bergerak ke bawah. Pada saat piston terdorong ke bawah ruang di bawah piston menjadi mampat. Sehingga campuran udara dan bahan bakar yang berada di ruang bawah piston menjadi terdesak keluar dan naik ke ruang di atas piston melalui saluran bilas. Sementara sisa hasil pembakaran tadi akan terdorong keluar dari ruang bakar dan keluar menuju saluran buang lalu menuju knalpot. Pada saat campuran bahan bakar dengan udara mendorong gas sisa hasil pembakaran, maka, akan ada campuran bahan bakar tersebut yang ikut terbawa ke saluran buang. Dengan bentuk knalpot mesin dua taak campuran bahan bakar tersebut, bisa ditendang balik ke dalam ruang bakar, karena pada bagian knalpot yang menggelembung tersebut, akan terjadi peningkatan tekanan, dan tekanan inilah yang akan menendang balik campuran bahan bakar tersebut. Gas panas bekas pembakaran pun, sedikit ikut masuk lagi ke dalam ruang bakar, sehingga membantu, menaikkan temperatur campuran bahan bakar yang baru masuk ke dalam ruang bakar, dan akan menyebabkan campuran bahan bakar tersebut untuk mudah terbakar. Langkah kerja ini terjadi berulang-ulang selama mesin hidup. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua.